Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Divot TV yang akan terus memberikan info-info menarik kabar spesial terbaru dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Pilar Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya. Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini di Jumat yang berkah ini, para sahabat ya tentunya kita mendapatkan kabar spesial yang luar biasa membuat kita semakin bangga dengan Lesti Dukungan bukan hanya dari kalangan dewasa Tapi dari anak-anak persahabat ya, Menyukai karya Lesti Dan kita lihat persahabat ada sebuah kalimat komentar Coba matiin tv-nya Bun, Gimana reaksi dedeknya Ini persahabat ya dedek kecil ini lagi nonton Model video insan biasa Kata bundanya Dia marah Jangankan dimatiin ada iklan aja Kecewa dia katanya itu Masya Allah fansnya luar biasa bukan hanya dari kalangan emak-emak, bapak-bapak, kaum remaja dan dewasa lainnya tetapi anak-anak persahabatia ya. tentunya sangat menyukai lagu Lesti, masya Allah makin kagum dan bangga dengan idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat berikutnya jangan lupa untuk semuanya dukung Bunda Lesti di ajang SCTV Music World 2023 karena waktu untuk tersisa 17 hari lagi di aplikasi video persahabat ya kalian bisa 15 menit sekali untuk voting bunda lesti semangat Bismillah yakin untuk kita semuanya bunda lesti akan membawa pulang piala penghargaan 3 piala sekaligus akan dibawa oleh bunda lesti ke juara dan selanjutnya ya, persahabat kita lihat juga ya. ada postingan spesial dari Lesnar Entertainment mengunggah vlog Lesnar yang luar biasa banget ya kebahagiaan memang selalu kita dapatkan dari idol kesayangan kita ada sebuah pertanyaan nih hal apa yang dikangenin saat ramadhan kira-kira apa nih hal yang dikangenin oleh kalian saat bulan suci ramadhan kita lihat aja. Ya, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Fabil Al-Fatih Bilar yang dikangenin buka sambil nonton vlog terbarunya YouTube Lester Entertainment, Min. Katanya itu, "Wah, masya Allah, ada juga bersahabat tanggapan dari Folly Naster. Amin ya Allah, ya Rob, banyak hal yang sangat dirindukan ketika Ramadan." Maaf lahir batin atas kekhilafan ya. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sayang dan maaf lahir batin buat Lester family Min dan juga buat semua level perangkat terkecuali. Masya Allah, amin. Saling memaafkan dan bisnisnya ya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang diterus oleh Lesson Entertainment Banyak sekali nih yang dikangani saat Ramadan Sedih harus berpisah dengan Ramadan tahun ini Semoga Allah pertemukan kita lagi di Ramadan tahun depan Allah sehatkan badan kita Amin, amin, amin Ya Allah, alamin amin Masya Allah kita aminkan Semoga doa baik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT Kemudian juga persahabat berikutnya Ada Cidukan, persahabat ya Kita lihat Bapak bi lagi berdoa Masya Allah banget persahabat ya Selalu bahagia ketika melihat yang manis-manis Apalagi Papa Bi dan Bunda Lesti yang selalu bikin kagum banyak orang Terutama Solo Lovers yang selalu bangga punya idola Lesti dan Rizky Bilar Semoga rumah tangganya Leslar Selalu langgeng rukun bahagia dan sakinah mawadah warahmah. Berikutnya juga kita mampir di postingan 3 Entertainment Mengunggah sebuah postingan selamat memperingati hari Kartini untuk perempuan-perempuan yang sangat tangguh dan hebat. Semoga keberanian RA Raden Ajeng Kartini untuk terus berjuang dan pantang menyerah turut mengalir dalam setiap diri perempuan Indonesia. Amin. Masya Allah, berikutnya juga kita lihat postingannya, Mbak Kiki Zulkarnain. Ini juga bos besar anTV veer dia yang memposting, tentunya, hampers dari Leslar. Ada pesan tentunya dan ucapan terima kasih untuk Leslar juga. Alhamdulillah, tentunya dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan ya ada program terbaru Leslar di TV Antv Kita selalu mendoakan, mudah-mudahan Leslar bangkit kembali untuk selalu memberikan kejutan dan menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya. Amin. Dan berikutnya kita lihat juga di story-nya Mama Leslar. Salah satu fanbase Leslar yang sudah merayakan... Idul Fitri hari ini Terpantau persahabatnya sedang Melaksanakan ibadah sholat Id Alhamdulillah persahabatnya tentunya Sudah melaksanakan ibadah Sholat Idul Fitri Yang belum persahabatnya Buat yang merayakan hari Jumat ah, Selamat untuk yang hari Sabtu Juga bersabar Intinya kita sama-sama merayakan kemenangan Setelah berpuasa Alhamdulillah persahabatnya Mudah-mudahan tentunya puasa kita diterima oleh Allah dan semoga ke depan menjadi pribadi yang lebih-lebih baik lagi. Kemudian juga untuk berikutnya kita lihat bersama di pasingannya Kak Sania kemarin yang mengunggah video ketika live. Ini ada sesi pemotretan ya. Kata Kak Sania ini cuaks katanya ditunggu sesi live pemotretan selanjutnya. Les dikejaran dan ganurul. Aduh Masya Allah emang keren banget nih mereka bertiga. Bismillah, mudah-mudahan sehat terus dan semoga ada live kembali dari idola kesayangan kita. Masih menunggu cindukan lain dan pastinya kabar terbaru dari Leslar. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita.